Ramadan warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la wa la rasul bada amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Berbicara Al-Quran Terutama Keutamaan-keutamaan dalam Al-Quran itu sendiri Banyak sekali Ayat yang menerangkan tentang Keutamaan-keutamaan Al-Quran Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Banyak hadis yang merewatkan Keutamaan dari Al-Quran itu sendiri Di dalam Al-Quran Salah satunya keutamaan dari Al-Quran itu Dikatakan Wa wa rahmah, Shifa'u wa rahmah Sebagai penawar, sebagai obat dan sebagai rahmat sementara di dalam hadis Rasulullah Shallallahu salam yang sahih dikatakan mankana koramin kitabillahi falahubihi hasanah walhasanatu biashrin Amthaliha laakulu alif lamim harfun walakin alif harfun walam harfun wami harfun yang artinya barang siapa yang membaca kitabillah kita bila di sini adalah Al-Quran maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya. Rasulullah Sallallahu Sallam berkata, La alif lam harfun. Tidaklah kukatakan alif lamim itu satu huruf. Walakin alif harfun akan tetapi alif itu satu huruf. Walam harfun dan lam itu satu huruf. Wamim harfun dan mim itu satu huruf. Jadi bisa dikatakan alif lamim itu adalah tiga huruf. Tiga huruf dikalikan satu kebaikan maka tiga kemudian Allah lipat-gandakan sepuluh kali lipatnya jadi 30 kebaikan itu baru dari alif lamiyum saja yang kita baca bisa dibayangkan seandainya kita baca adalah satu surat seandainya yang kita baca adalah satu halaman seandainya yang kita baca adalah satu lembar dan seandainya kita baca adalah satu satu jus berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran itu sendiri itu baru kebaikannya saja belum keutamaan yang yang lainnya di dalam beberapa ayat Allah mengatakan Alquran tidak hanya sebagai penawar saja ataupun rahmat saja tetapi juga sebagai petunjuk bagi umat manusia bukan-bukan orang yang beriman saja umat manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman shahru romadana unzilahad unzilah fihil quran wa bayinati huda wal furqan Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadhan mana di dalam Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia hudal linas bagi manusia minal minal huda, dan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu sendiri wal dan sebagai pembenda antara yang hak dan yang batil demikian begitu besar manfaat Al-Quran itu sendiri sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya baca Al-Quran Sesungguhnya Al-Qur'an itu pada hari kiamat nanti akan datang kepada pembacanya sebagai syafaat, sebagai pemberi syafaat. Subhanallah, Karim, Subhanallah, Al-Azim. Betapa besarnya manfaat Al-Qur'an seandainya Al-Qur'an tidak hanya saja kita baca, tapi juga kita pelajari, kita amalkan dan kita ajarkan. Wallahu a'lam bisawab. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.